Kita semua tahu di Indonesia UKM mengabsorb atau menyerap 93% angkatan kerja. Sedangkan para konglomerat, BUMN, Sembilan Naga, perusahaan asing multinasional menyerap hanya 7% Angkatan Kerja Nasional. Bayangkan, walaupun Angkatan Kerja sudah terserap oleh UKM 93%, namun keberpihakan ekonomi nasional belum terlalu banyak memikirkan UKM. Buktinya berkali-kali kita keluhkan, misalnya pinjaman usaha saja masih menggunakan mantra kaum kapitalis yaitu perlunya adanya jaminan. Pasar UKM tidak ada proteksi atau perlindungan dari buasnya para bisnis kaum kapitalis bermodal buat. Undang-undang UKM dan perusahaan besar sama saja. Bahkan banyak perundangan dan perizinan menguntungkan si besar. Izin makanan BP POM, misalnya. Itu semua seperti drama yang semua orang tahu kecuali pejabat negara bahwa dalam BP POM, pasti ada orangnya para cukong besar. Di dunia rokok juga misalnya. Pokoknya The Winners yang saat ini berkuasa para kapitalis besar dilindungi undang-undang. Punya orang di lembaga perizinan di mereka tugasnya memperlambat perizinan sertifikasi? Mungkin bisa di 10 kota di Indonesia. Lalu ayam geprek bensu mungkin bisa berkembang cabangnya lebih dari 500 cabang dalam dua tahun ke depan. Dan di setiap cabang mereka bisa memperkerjakan antara 20-40 tenaga kerja. Jadi 10 cabang bakpia kukus akan memperkerjakan 400 orang. Dalam setahun ke depan, Geprek Bensu akan memperkerjakan 1.200 orang dalam 2 tahun ke depan. Ini gambaran sederhana. Apa grand plan ekonomi UKM kita ke depan? Sebaiknya kita gabungkan Tokopedia, Gojek, Bukalapak, GrabFood, Blibli, Apapun marketplace, kita minta data satu 1% top sales bisnis mereka. Misalnya GoFood, saat ini ada ratus ribu merchant mitra bisnisnya. Top one 1% alias lima ribu perusahaan itu adalah top one 1%. Betul ya? Kalau lima ribu perusahaan tadi buka cabang di berbagai kota, 10 saja masing-masing, jadi ada puluh ribu usaha baru yang kalau dikalikan 40 orang akan menyerap 2 juta lapangan kerja baru. Cara membangun cabang tadi bagaimana? gabung? dengan platform ECF Equity Crowdfunding Santara Top 1% dari 5 atau 6 Marketplace tadi mungkin akan Mendapatkan 20.000 ribu bisnis Unggulan, 20.000 UKM Unggulan, bayangkan ada jutaan Orang saat ini menabung di bank Yang mungkin uangnya lebih baik invest Di UKM unggulan tadi, jadi Para investor tadi invest receh Membeli saham UKM, dan UKM tadi bisa mengembangkan cabang mereka Atau memperbesar bisnis mereka Secara data UKM tadi, proven Karena mereka produknya dari top sales di marketplace. Efeknya ada 5 juta lapangan kerja baru tercipta dalam dua tahun ke depan. Untuk itu ada baiknya Pak Presiden. Saya selaku founder Santara, perusahaan platform urun dana pertama dan terbesar di Indonesia, mengundang semua pejabat tinggi negara, termasuk Pak Presiden, termasuk para unicorn tadi, duduk dalam satu meja. Kita selesaikan masalah pengangguran dan ekonomi UKM. Selamatkan rakyat dengan mengembangkan UKM dalam negeri. Segera sinergikan kami segera atas nama bangsa dan negara ke depan setelah Corona kita harus hadang resesi untuk tidak menggulung ekonomi Indonesia.